Mau berkumpul jadi satu awan kita sudah menggantung pada saya matahari selebihnya hanya ada mimpi-mimpi yang terasungan. keberadaan kita lebih nyata daripada pengeras siang kita menikmati pemandangan hidup. Dari pelataran surga Melihat insan yang tak pernah lelah Bercinta melalui ala kiblat Berusaha keras Menyantap titik-titik bahagia Yang tersedia dalam sudut pandang Tuhan Yang kita anggap berbeda nama menatap lembut kecepat sore Hingga membuat perangkah hebat di mata sakrawala, Rindu kita lebih jalan nanti kita lalu lalang ragu kita makin hilang langat kita selalu datang senja bersayap cingga kuning senyap pada hari yang hampir gelap aku terus meminang dua hati yang kini sudah kenap